Pikir kekerasan yang terjadi di akhir-akhir ini di Papua ya, kontak tembak kontak, kontak tembak, kekerasan militer yang terjadi yang akibat pada itu jatuhnya korban di sipil maupun TNI Polri maupun kewabatan yang lain itu itu akibat daripada ruang demokrasi yang tertutup di tertutup. ruang demokrasi damai yang tertutup kritik-kritik aspirasi-aspirasi politik yang tertutup itu justru akan memancing kekerasan yang lain sehingga cara satu-satunya untuk menghentukkan itu semua tempuhlah jalan-jalan yang dialogis jalan-jalan negosiasi dialogis di dalam negara yang modern kita bukan ada lagi di dalam kolonialisme primitif jadi mesti harus tempo itu negosiasi cara cara dialogis tidak boleh ada kekerasan terus karena kami lihat hampir setiap hari itu ada konflik bersenjata terus ya. dari tembak rakyat sipil kombatan tembak TNI Polri Pengiriman militer yang besar-besar, sama besar. seperti itu ya, berulang kali saya kasih tahu bahwa apa itu, senjata dan hukum itu tidak akan pernah menyelesaikan konflik di Papua. Untuk selesaikan konflik di Papua itu, satu-satunya jalan adalah buka ruang demokrasi, duduk bicara, duduk bicara sebagai manusia yang bermartam.